Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali dengan timbu hari ini seperti yang saya janjikan saya ingin membagikan sebuah pengetahuan tentang bagaimana cara mengisi code dengan uh, cepat dan mudah ya semoga bisa membantu kinerja kita untuk pengisian era Mari kita simak Uh, PPT yang akan saya bagikan. Yeah. Yeah. Okay. Perkenalkan, yang belum kenal saya, Cikudina, dari rahasia guru. Saya adalah uh, Masih dalam grup guru transformer dari pelatihan rahasia guru. Hari ini, saya ingin membagikan sebuah pengetahuan. Semoga cukup membantu, ya. Rahasia mengisi era, cara cepat pertama yang kita tahu bahwa... Ini adalah cover atau tampilan dari e, aeroport jika kita e, melihat pertama kali aeroport. Ya, Maka ada sebelum mengisi aeroport, ada langkah-langkah pra-pengisian untuk e, membantu kelancaran dari e, pengisian aeroport itu sendiri, yaitu langkah-langkahnya kita bisa siapkan secara offline di rumah, kita bisa kerjakan terlebih dahulu sebelum kita ke sekolah dengan bantuan server untuk mengisi airport ya. Langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan yaitu satu, menyiapkan draft sebaran KD tematik jenjang masing-masing. Jadi kita perlu sebuah eh, catatan atau draft tentang sebaran KD dari E, tematik yang kita ajarkan ya biasanya kompetensinya itu adalah sebagai bentuk tagihan penilaian siswa yang kedua adalah menyiapkan semua data penilaian tematik baik itu spiritual sosial pengetahuan dan keterampilan nah ini juga cukup banyak ya dan kita harus menyiapkannya Sebenarnya ini sudah kita lakukan e, saat kita masuk ke semester 2, kita sudah lakukan ini, jadi sekarang itu tahap e, finishingnya. Kemudian yang ketiga adalah mencatat tagihan KD tiap tema, yaitu misalnya PH, contohnya misalnya PKN, jumlah PH yang dikerjakan, yang dikerjakan siswa ada jumlah 3, maka kita catat tiga, begitu. Kemudian bahasa Indonesia misalnya ada 5 KD yang kita tagikan, maka kita tulis e, 5, dan seterusnya. Lalu keempat, kita menyiapkan silabus berisi KD dan deskripsinya. Sebenarnya ini e, perlu untuk mengecek apakah KD kita deskripsinya sesuai atau tidak. Kita lanjutkan. Nah. Kami memiliki ARSEDA, e, yaitu aplikasi raport sekolah dasar yang kita bisa kerjakan secara manual untuk membantu e, pengisian e RAPORT. Jadi, semua data kita isikan ke di ARSEDA-nya dulu, yaitu e, siswanya siapa saja, NISN-nya berapa, lalu KKM, absensinya, kemudian sikap spiritual, dan sosialnya. PH-nya apa, PTS, dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama, yang kita harus siapkan adalah distribusi KD. Ya itu bentuknya adalah seperti ini. Ya, bentuknya adalah seperti ini. Di mana kita lihat distribusi KD, nah ini seperti ini. Contohnya misalnya kelas 9 ini, yaitu PKN. Ya, PKN di sini saya ngelihatnya uh, paling bawah. Di sini ada 3 KD, ya, 3.1, 3.2, dan 3.4. Nah, ini bisa kita masukkan ke rencana KD kita di e-Raport. Tapi kalau seandainya tidak punya, maka ini harus dicatat terlebih dahulu, ya. Kalau di Arseda ini tinggal klik distribusi KD, maka akan keluar sendiri, sih ya. Tergantung jinjangnya masing-masing. Dari kelas 1, semester 2, maka akan keluar... Distribusi KD-nya untuk semester itu dan jenjang itu, jadi mudah sekali. Ya, kemudian deskripsi KI3 dan KI4 seharusnya kita mencarinya di silabus, tapi kita melalui arseda kita bisa langsung melihat di instrumen dan perangkat, yaitu KI3 dan KI4. Deskripsinya kita bisa lihat dan ini bisa di copy paste ke airport, seperti itu. Jadi ini sangat memudahkan sekali ya. Kita lanjutkan. Nah, ini data penilaian spiritual, spiritual dan sosial. Ini pun juga sudah ada di arseda. Kalau belum ada, berarti harus kita siapkan dulu draftnya. Lalu, kita eh, perhatikan apa-apa saja yang harus di, dinilai. Begitu, komponen apa saja yang harus dinilai. Dan ini, kalau yang tidak punya arseda, berarti harus dicatat dulu apa saja yang akan dinilai di mata pelajaran ini. Untuk penilaian spiritual dan sosial, hanya ada di e, mata pelajaran PKN dan MULO. Ya, muatan lokal, kalau untuk Jakarta pakainya PLBJ, kalau untuk daerah sama ya e, PKN dan e, muatan lokal. Nah, seperti ini, nah, sikap ini kita bisa lihat di sikap. Nanti, kalau misalnya memerlukan nilai sikap apa saja, tinggal diklik di, di artnida ya, sikap maka akan keluar semua nilai yang seperti sebelumnya saya perlihatkan. Jadi, ini semua bisa diinput secara manual terlebih dahulu sebelum kita mengisi era code. Kita persiapkan dulu semuanya ya, input nilainya semua kita isikan terlebih dahulu atau kita mencatatnya di drafter sendiri. Kemudian untuk data siswa lainnya yang diperlukan oleh Eraport adalah data ekskul, absensi, prestasi, dan lainnya, itu kita bisa lihat kalau untuk kita e, semuanya akan ada di, bila kita klik siswa, maka akan keluar semua, seperti ini kolomnya, ya, ada data fisiknya seperti apa, prestasinya, data ekskulnya apa, ini kita tinggal kita ketikkan di sini, nah ini adalah sebagai data untuk pengisian Eraport begitu jadi kita nggak dua kali kerja. Nah, jika semua data sudah lengkap, saatnya isi erapot secara online. Kalau tadi itu secara offline, kita bisa isi di rumah, dicicil, ya. Setelah siap, baru kita ke erapot. Mengapa harus kita siapkan dulu yang offline-nya agar pengerjaan erapot kita tidak memerlukan waktu yang lama. Gitu, jadi. Loadingnya juga kita nggak nunggu lama, gitu. Nanti akan saya kasih tahu secara. Nah, untuk aplikasi Arseda silakan hubungi saya akan saya akan berikan gratis aplikasinya. Semua jenjang dari kelas 1 sampai kelas 6, 2 semester. Semester 1 dan semester 2. Semester 1 dan 2 itu berbeda aplikasi, kenapa? Karena KD-nya pun berbeda-beda. Ya, silakan hubungi saya. Saya siap melayani Anda, oke? Okay? Nah, pertama kita akan masuk ke cover dari eraport. Ya, untuk itu kita kalau seandainya kita pakai uh, laptop server kita bisa langsung menggunakannya, tapi kalau untuk uh, terhubung oleh lab, laptop kita, maka kita harus sinkronkan IP-nya dulu. Baru kita akan mendapatkan uh, connection dengan server ya lalu kita bisa isikan di sini nama guru kita ketikan kita ketikan nama guru guru kecil semua tanpa spasi ya kemudian passwordnya 123456 semua ini sama ya kemudian kita klik guru di situ ada tiga ya ada tiga guru wali kelas dan satu lagi guru mata pelajaran ya ini kita ketikkan guru Lalu kita login Nah, kita masuk ke dashboardnya. ini namanya dashboard Ya, dashboard Ini kebetulan punya saya e, Namanya di sini daerah di kita Jadi saya guru juga, saya guru kelas 6 Ini masuk ke dashboard Dashboard itu adalah Bentuk awal dari sebuah aplikasi Itu dashboard Nah, dashboard untuk era post berisi Data sekolah, informasi aplikasi, dan administrasi kolom yang ada di dalam aplikasi itu adanya di sebelah kiri. Ya, isinya ada ubah password, data KD, rencana penilaian, input data. Ya, semuanya ini. Nah, yang harus kita kerjakan itu hanya data KD, rencana penilaian, input data penilaian, sampai ke impor nilai siswa hanya sampai sini saja. Sebenarnya sih semua sampai input data dan nilai aja. Setelahnya kita bisa kerjakan uh, dengan sangat cepat ya. Oke. Okay. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah uh, kita harus melihat data KD-nya. KD yang akan kita rencanakan apakah sudah ada di aplikasi atau belum. Kalau misalnya belum ada, wajib kita edit. Edit itu artinya menuliskan kembali dan mencatat apakah itu di semester 1 atau 2. Kita catat, lalu kita juga tuliskan deskripsinya. Biasanya sudah ada di dalamnya semua KD, KD 3.1 sampai seterusnya semua mata pelajaran termasuk PJOK Matematika, dan mata pelajaran yang lainnya. Hanya saja untuk semester 2 biasanya yang belum ada adalah muatan lokal. Nah, muatan lokal itu eh, dicari KD-nya KD berapa saja lalu dilihat di, di eh, apa namanya data KD-nya itu apakah sudah ada belum kalau belum ada berarti kita harus tamu kita lanjutkan ya ini kita masuk ke data kom kompetensi dasar ya tampilannya pertama ya akan seperti ini bentuk fisiknya fisik dari kolomnya. Ya, nanti akan keluar di bawahnya ini. Di bawahnya ini semua data KD semua mata pelajaran ini. Nanti ini sudah tersedia. Setelah dicek, misalnya ada e, KD yang belum belum tersedia, ya, di data KD ini maka Ibu Bapak harus menambahkan KD-nya dengan cara klik di sini ya, tambah KD, klik di sini tambah KD, ya, lalu edit data KD-nya. Nah, sambil menambahkan bisa juga sambil mengedit, contohnya misalnya KD 3.1, ini masih ada di semester 1, oh harusnya di semester 2 nih, maka ini harus diklik ya, diganti, diklik menjadi semester 2. Ah, dan berhati-hati bahwa di setelah eh, mengisi di data kompetensi dasar menambahkan KD itu tidak bisa dihapus ya jadi dia paten di situ. Lalu cara menggantinya gimana? Cara menggantinya hanya merubah semesternya saja ya jadi kalau misalnya semesternya sudah ditulis semester 2 diganti menjadi semester 1. Jadi di, tidak tidak akan muncul di KD semester 2. Seperti itu. Ya, caranya hanya satu cara yaitu mensinkronkan semester. Apakah dia ada di semester 2? Maka klik semester 2. Kalau tidak mau uh, muncul yang kalau mau muncul di semester 2 maksudnya Oke, lanjut. Ya. Ini masih uh, data KD mata pelajaran, setiap mata pelajaran dicek. Ya, dicek kelas berapa, ya, semesternya udah cocok belum KD-nya? Kalau belum cocok diganti semesternya. Gitu. Ini memerlukan kalau misalnya yang sudah biasa mengerjakan era rapor sudah paham, ini tidak memerlukan waktu lama, mungkin lima 15 menit sudah cukup ya, atau bisa kurang dari itu. Setelah data kompetensi dasar sudah beres, semua mata pelajaran sudah kita sinkronkan KD-KD-nya, maka uh, lanjut step kedua yaitu kita masuk ke rencana penilaian. Nah, rencana penilaian itu ada empat yang harus kita isi nih, yaitu rencana KI 3 yaitu nilai pengetahuan, rencana KI 4 yaitu nilai keterampilan, kemudian uh, sikap spiritual dan sikap sosial. Rencana penilaian ini semuanya ada di draft Arseda tadi, yaitu di rekap penilaian. Nanti saya akan uh, berikan contohnya. Ya, di sini contohnya rencana penilaian pengetahuan, misalnya kelas 6, dipilih matanya, misalnya matanya PKN misalnya. Ya, kemudian ditulis nih jumlah penilaian hariannya. Sebelumnya kan sudah saya kasih tahu ya bahwa e, misalnya PKN tadi nilainya ada 3 nih PH-nya yang ditagikan, maka di situ ditulis jumlah penilaian hariannya 3. Gitu. Jadi 3, ya, merencanakan penilaian KI-3 artinya kita akan memasukkan KD mana saja menjadi acuan penilaian KI-3. Ya, tadi ada 3, contohnya PKN ada 3, yaitu KD 3.1, 3.2, dan 3.4. Gitu, jadi disitu adalah jumlah penilaian harian, jangan salah ya, makanya tadi harus dicatat di sebaran kd Ya, contohnya ini bahasa Indonesia, kalau misalnya kita sudah mengisinya, lalu kemudian kita ingin mengecek nih, ini tadi ini udah masuk belum ya, jadi begini, biasanya terkendala koneksi, itu loadingnya lama banget gitu, loading terus ya. Nah, itu uh, saran saya, setelah loading beberapa lama, misalnya kita sudah kasih waktu, saya lima menit kok masih loading juga, Bapak-Ibu bisa uh, klik dashboardnya, klik dashboard, ya klik dashboard, setelah klik-klik dashboard, lalu klik kembali rencana nilai pengetahuannya ini, kalau yang ini diklik lagi, lalu Ibu cek nih, lihat rencana pengetahuannya, klik, kalau keluar seperti ini kotak merah seperti ini artinya Bapak Ibu sudah berhasil memasukkan jumlah penilaian harian untuk mata pelajaran mata pelajarannya di rencana penilaian pengetahuan gitu. Jadi untuk ngeceknya oh berarti sudah masuk ke situ gitu. Jadi nggak perlu balik ke sebelumnya. Jelas ya? Nah ini semuanya adalah melihatnya di sebaran KD yang tadi ya sebaran KD ingat ya melihatnya di sebaran KD jadi nyontek aja di sebaran KD bisa langsung uh, menuliskannya di sini Begitu pula dengan rencana nilai keterampilan pun sama ya semuanya juga ada draftnya tinggal nyontek di arseda, di sebaran KD langsung klik berapa jumlahnya dan selesai Nah, untuk rencana penilaian, ini tidak membutuhkan waktu lama, sekitar 15 menit, ya setengah jam untuk semua mata pelajaran sudah telah, ya. Jadi, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, jika sudah ada datanya, itu sudah sampai setengah jam sudah selesai. Apalagi e, butir sikap spiritual, dan lainnya. lain Nah, ini nilai keterampilan, sama seperti nilai pengetahuan. Ya, ini adalah contoh dari sikap spiritual PKN ya. PKN ini akan keluarnya seperti ini, di mana ada KD-nya, kemudian ada penilaiannya di kotak-kotak di sini. Silakan di -checklist. Kalau saya karena PKN itu eh, penilaiannya ada tiga ya tadi, maka saya hanya me men checklist tiga, yaitu karena pH-nya pH sebelumnya. ya. Seperti ini contohnya. Sikap spiritual ya, penilaiannya. Nah, disini sini penilaiannya apa saja yang kita jadikan penilaian. Ya, silakan di checklist lalu setelah di checklist bisa klik penyimpanan. Gitu. Sama seperti sikap sosial juga, sama caranya. Ya, sama, caranya sama. KD-nya apa saja, karena KD-nya kan cuma tiga, maka diklik tiga saja. Yaitu 2.1, 2.2, dan 2.4. Jadi kalau untuk kelas 6 ya, kalau untuk kelas yang lain, silahkan disinkronkan di rencana penilaiannya atau uh, data KD-nya ya. Nah, setelah kita rencana penilaiannya sudah lengkap, kita bisa mulai menginput data nilai pengetahuan. Nah, untuk menginput data, bayangkan kita membutuhkan banyak sekali waktu di sini jika kita mengetikkan langsung datanya di erpod. Ya, mengapa begitu? Karena satu data, misalnya contoh pH, pH ada tiga, pH satu Misalnya siswa kita ada 30, maka ada berapa uh, data yang harus kita masukkan ke nilai pengetahuan ini. Jadi, saya tidak menyarankan untuk mengetikkan langsung, tapi ada, ada cara yang lebih cepat, yaitu kita uh, mendownload format import di sini. Nih. ya Download format import. Mengapa kita harus download format impor? Supaya pekerjaan kita lebih mudah dan lebih cepat. Jadi, setelah ibu bapak sampai ke rencana penilaian, sudah selesai, langsung bapak download, bapak ibu bisa download format impornya. Ya, bapak bisa download format impornya. Kemudian kerjakanlah secara offline, artinya pindahkan rekap, rekapan nilainya itu ke format penilaian ya ini input dan nilai keterampilan juga sama tidak perlu mengerjakannya di sini tapi download format impornya dulu baru diisikan jadi bisa di copy paste ya ini begitu pula nilai sikap spiritual pun sama ya semuanya di download format impor nah ini adalah Uh, bagian atau room dari download format penilaian, ini yang saya anjurkan untuk mempercepat. Setelah Ibu uh, ibu Bapak melakukan rencana penilaian, sebaiknya download format impornya untuk semua uh, penilaian yang diminta. Ya, ingat bahwa penilaian KI1 dan KI2 hanya ada di PKN dan PLBJ atau muatan lokal. Sementara yang lainnya cuma dua format, yaitu format KI3 KI dan KI4. Nah, itu yang di download. Mana yang didownload? Bukan yang warna kuning ya, Bapak, Ibu, ya. Tapi yang ini, yang warna biru ini. Yang warna biru ini bisa di download. Namanya download format kosong. Gitu. Ya, kalau download format dan nilai ini sudah diisi semuanya, sudah kita sudah pernah... Masukkan data baru ke download format edit. Nah, kita mengedit, ya, jika mungkin ada kesalahan penilaian. Nah, ini adalah bentuk dari format yang kita impor, ya, format impor nilai pengetahuan. Di sini bentuknya seperti ini, ya, bentuknya adalah uh, lurus terus ke bawah. Pertama adalah P1 atau PH1. Di sini KD 3.1, kemudian uh, PAS 1, KD-nya 3.1 juga, lalu PTS, uh, PTS 1, KD-nya 3.1 juga. Jadi semuanya masuk. Terakhir itu adalah uh, penilaiannya, penilaian k 4 gitu. Jadi semuanya, enggak eh, ada nilai pengetahuan aja ini, nanti yang, yang keterampilan dia sendiri, tersendiri ya. Jadi, format impornya terdiri dari nilai pengetahuan, nilai keterampilan, ya, kemudian untuk PKN ada nilai spiritual dan sosial. Nah, ini adalah format impor nilai pengetahuan. Nah, format impor nilai pengetahuan yang ini, ini bisa dikerjakan secara offline atau tidak memerlukan server, tidak uh, dalam kita masuk dalam era erapor tapi tersendiri jadi kita buka saja downloadannya format jenis nilai pengetahuan lalu mengcopy paste rekap penilaian langsung ke nilai nanti jadi nis jenis penilaian dan nomor kd ini sudah sudah ada di format impornya yang kita ketik adalah nilainya saja jadi ini bisa di paste dari rekap nilai ke sini karena bentuknya menurun Mulai dari PH1 PTS1, PAS1 Lalu PH2, PTS2 PAS2, dan seterusnya Sampai uh, selesai Itu untuk pengetahuan gitu. Jadi bisa di copy paste Jadi cepat sekali ya Kalau untuk satu, misalnya contoh ya Ini bahasa Indonesia Bahasa Indonesia tidak ada spiritual Dan sosial, jadi kalau copy paste Itu waktunya sekitar Nggak uh, sampai 10 menit ya, udah selesai. Lah. 5 menitan deh, gitu. ini udah selesai. Jadi kalau misalnya rata-rata 5 menit, ada 8 mata pelajaran, maka bisa dibayangkan cepat uh, sekali. ya Setelah ini selesai, itu sudah 80 persen kita sudah menyelesaikan era port. Kemudian setelah kita uh, masukkan ke dalam import tadi, format import, kita upload kembali format itu, ya, file format itu ke era pun. Jadi, kita masukkan, belum, belum, belum masukkan semuanya, ya, semua nilai pengetahuannya, ya, kemudian nilai keterampilannya, dan seterusnya sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Maka, 90% kita sudah hampir selesai membiarkan nah ini adalah setelah semuanya diupload maka akan keluar seperti ini deskripsinya ya nah seperti ini setelah diupload loh, ya nah ini hasil pengolahan k3 nih outputnya ya outputnya contohnya misalnya nilai pengetahuan tiga ini ada 4 empat tema karena contohnya ya misalnya gini ya PH1 berarti P1 pas TTS 3.1 dan seterusnya ini hasil inputan. Hasil inputan dari format penilaian yang tadi diupload ya. Ini bentuknya seperti ini. Ya, ini juga keterampilan yang sudah kita berhasil upload. Lalu nilai akhirnya setelah semuanya diupload adalah seperti ini. Ya, contohnya ada nilai, ada predikat, ya, nilai keterampilan ada predikat. Ya, ini adalah nilai akhir sebelum dikirim nilai akhirnya. Ini nanti kalau sudah oke okay semuanya, kita sudah periksa sudah oke, okay, maka bisa klik kirim nilai akhirnya. Ya, ini berarti sudah 95 persen pengharjaan aeroport selesai. Kalau misalnya saat kita upload, eh, apa namanya, problemnya adalah connection, jadi setiap lima menit kita kasih waktu dia loading, kita ke dashboard, kita ke dashboard ya, lalu kita klik lagi itu, apakah sudah keluar apa belum. Kalau belum keluar berarti loadingnya kita beri waktu sedikit lama. Gitu. Ya, jadi jangan terlalu lama kita memberi kesempatan loadingnya itu terus-menerus ya tapi kita terus cek melalui kita back ke dashboard lagi kita back lagi ke apa namanya pengolahan nilainya dan seterusnya Nih ini adalah hasil input nilai spiritual yang kita upload melalui format upload tadi ya jadi cuman cuma di uh, upload Format aja ini sebenarnya pengerjaannya. Nah ini adalah nilai akhir yang telah terkirim. Bentuknya kayak gini. Ya kalau misalnya mau di, oh ini salah misalnya bisa dihapus. Kita, penger, kita kerjakan ulang lagi melalui uh, upload format lagi. Jadi bisa ditiban kok. Ya. Nah kalau sudah ini adalah data Excelnya, ya data Excel. Misalnya pramuka Excelnya. ini kan sudah kita siapkan juga ya di datanya. Setelah selesai, kita log out, kita masuk sebagai wali kelas. Ya, sebagai wali kelas. Kita cek nih nilai yang tadi ini eh, sudah bisa diakses belum oleh wali kelas untuk mendapatkan legernya. Ya, kita login sebagai wali kelas, contohnya misalnya kelas 6, 2019, semester 2. Gitu. Kalau misalnya kelas 1, ya berarti kelas 1, 2019, apa semester 2 berarti 2 kliknya. Kalau semester 1, ya 1, ini 2 ini, ini di belakang ini artinya semester berapa. Gitu, ya. Nah, kita akan masuk ke sini. Oke. Ini adalah administrasi kolom yang, yang akan kita uh, lihat, ya. Data peserta didik bisa dilihat di situ, data periodik juga. Kita langsung ke input data dan nilai. Ini ada input kehadiran siswa. Sakitnya ada berapa, ya, nanti tinggal di saja izinnya berapa, keterangannya berapa. Ini datanya bisa dilihat di data RC data tadi atau Ibu punya data tersendiri silahkan, tinggal diklik saja. Ya, nah, ini adalah data input nilai ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini bisa ditambahkan nih misalnya ini pramuka nih ada tambahan tambahan lagi apa gitu ya. Silahkan aja misalnya ada ekskul marawis atau ekskul bulu tangkis atau pencak silat ya bisa ditambah ini saya supaya cepat saja di saya cuma copy paste aja misalnya ekstrakurikuler ya pramuka nilainya gimana ya udah saya baik baik semua saya copy paste aja gitu jangan contoh saya ya silahkan menilai sendiri sendiri karena setiap siswa itu Punya e, apa, kualitasnya tersendiri ya, kalau saya karena supaya cepat saya samakan aja. Nah ini juga, ini catatan atau saran, ini juga bisa di -copy paste ya, jadi nggak e, lama. Kalau misalnya semuanya sama, kalau saya saya samakan aja supaya cepat aja gitu loh, supaya cepat aja, tapi jangan ikuti saya ya. Gitu kalau misalnya punya banyak waktu ya silahkan ditulis uh, secara detailnya Kalau karena saya mau cepat untuk pengerjaan ini saya hanya membutuhkan waktu lima menit untuk semua penilaian Ini juga Pendengaran ya fisiknya ini ada semua di uh, fisik kalau di RCD itu udah ada tinggal di copy paste aja Ini adalah proses deskripsi yang sudah diinput ya. Kemudian hasil pengolahan nilai ini semua cuma kita lihat aja kok. Kita cek-cek aja sebenarnya di wali kelas ini kinerja kita hanya diinput data dan nilai. Ya, data peserta didik dan periode, periode siswa ini sudah kita input di semester 1. Jadi sudah lebih eh, mudah kita mengerjakannya. Jadi kita untuk wali kelas kinerja kita hanya mensinkronkan data siswa dan input data dan nilai. Yang lainnya kita cuma lihat aja. Kita cuma cek-cek aja sih. Gitu. Ya ini adalah yang sudah tercatat ya. Lakapkah kehadirannya sudah? Jadi kita cuma tinggal klik-klik aja, tinggal ngecek ini udah benar belum? Ini apa belum apa belum benar ya? Nah ini tinggal kita tinggal setelah semuanya make sure itu sudah, maka kita tinggal cetak ledger dan rapotnya. Ya, ledger kelas berapa? Diklik klik di sini kelasnya kelas berapa? Lalu klik tampilkan ledger. Maka semua inputan kita akan terlihat seperti ini Bentuknya Excel Dan ini bisa didownload nah Download leger Jadi ini bisa sebagai bukti uh, fisik dari uh, rapot yang kita kerjakan Ini biasanya dilaporkan terlebih dulu ke pihak sekolah Setelah mendapatkan ACC dan tanda tangan Maka Uh, erapot bisa dicetak persiswa. Oke, okay, baiklah, cukup sampai sekian. Silakan bertanya, jika ada pertanyaan bisa melalui komentar di kolom atau via WA dengan saya, silakan. Saya eh, cek Cik Udina dari rahasia guru. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya seperti itu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada pencerahan ya. Untuk pengisian Airapod itu kesulitan kita hanya dikoneksi saja. Jadi biasanya satu server itu bisa digunakan untuk 4 laptop maksimal. Ya nah, saran saya mempercepat pengisian Airapod itu juga antrian untuk pembuatannya untuk rekan-rekan satu -rekan sekolah itu. Juga lebih efisien gitu, jadi kalau saya di sekolah saya itu biasanya uh, satu hari, misalnya dibagi dua sesi, ya sesi satu, biasanya cepat sekali kok, misalnya mulainya jam 8, jam 10, sudah selesai loh ke pengisian rapor, gitu, udah selesai, jadi bisa uh, cuma membutuhkan waktu dua hari sampai asesi. gitu Oke okay, teman-teman, silakan yang bertanya, langsung jati saya. ya Mudah-mudahan semuanya udah tahu ya nomor saya. ya. Oke, okay, di 081 16 17 Langsung dengan Cik Oke? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa exactly. ini